Penyerang Tottenham Hotspur, Son Heung-min mendapatkan sambutan bak pahlawan saat kembali ke Korea Selatan. Pemain kelahiran Juncheon itu disambut meriah karena berhasil memenangkan sepatu emas Ligo Inggris 2022. Sebagai diketahui, Son berhasil memenangkan sepatu emas setelah menjadi top scorer Ligo Inggris 2022. Dia berhasil tampil tajam sepanjang musim dengan mencetak 23 gol dari 35 loko. Son berbagi gelar pencetak gol terbanyak dengan winger Liverpool, Mohamed Salah yang juga mencetak 23 gol. Spesial bagi Son, karena dia menjadi orang Asia pertama yang meraih penghargaan tersebut. Ayal, pencapaiannya menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik negeri Ginseng, julukan Korea Selatan. Saat ini, Son kembali ke negoro asalnya untuk berlibur menyusul jeda kompetisi sepak bola Eropa. Kedatangannya pun disambut bak pahlawan. Dalam sebuah rekaman, Son terlihat disambut poro penggemarnya di Korea Selatan. Kemudian dia pun memperlihatkan gelar sepatu emas Liga Inggris 2022 miliknya. Sembari tersenyum, Son terlihat sangat bangga dengan gelar tersebut. Dirinya pun mendapatkan tepuk tangan meriah dari poro penggemar. Tak sampai di situ, gelar ini pun mendapatkan pujian dari Presiden Korea Selatan, Yoon seok Yeol. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan untuk dirayakan oleh seluruh komunitas sepak bola Asia Kota Yon dilansir dari Daily Mail, Rabu ke-25 Mei 2022 hmm. Saya percaya penghargaan ini adalah hasil dari semangat Anda setelah mengabdikan diri dan bekerja tanpa henti untuk tim Anda sepanjang musim, tambahnya Selain menjalani liburan panjang Son Jugo akan menetap di Korea Selatan mengingat Tottenham Hotspur akan menjalani logo pramusim di sana. Mereka akan berhadapan dengan klub top Korea Selatan, serta berhadapan dengan Sevilla pada 16 Juli 2022. Rumor hari Kane bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Bomber Tottenham itu dilaporkan membuka diri untuk bergabung dengan Manchester United. Namakan sudah lama dikaitkan dengan Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu melihat Kapten Timnas Inggris itu sebagai sosok yang ideal mengisi lini serang mereka. Di musim panas nanti, Ken kembali masuk daftar belanjol Manchester. Setan Merah dilaporkan akan mencoba menawar lagi sang striker. The Atletic mengklaim bahwa odo kabar baik bagi Manchester United karena Ken mempertimerius bergabung dengan setan merah. Laporan tersebut melaporkan bahwa Kane berpotensi cabut dari Tottenham, karena ia kecewa dengan kebijakan manajemen Tottenham. Ia tidak senang melihat bagaimana Antonio Conte tidak diberikan dukungan di bursa transfer. Ia menilai Tottenham akan sulit menjadi juara jika situasi ini terus berlanjut. Itulah Mengopo Kane menilai sudah saatnya bagi ia pindah klub agar ia bisa merasakan menjadi juara. Laporan itu mengklaim bahwa odo alasan lain Mengopo Kane tertarik ke Manchester United. Karena setan merah berpotensi punya manajer baru yang ia sukai. Sosok itu adalah Mauricio Pochettino. Mantan pelatih Tottenham itu diyakini menjadi kandidat terkuat manajer setan merah di musim panas nanti. Kane sangat cocok saat dilatih Pochettino. Jadi ia ingin kembali berduet dengan sang manajer di musim panas nanti. Odo satu penghalang transfer Kane ke Manchester United. Itu adalah mahar transfernya yang sangat tinggi. Tottenham dilaporkan hanya mau berpisah dengan sang striker di angka 100 juta pound di musim panas nanti. La Liga Real Madrid dikabarkan langsung mengalihkan fokus mereka ke bintang Manchester United. Cristiano Ronaldo usai dipastikan gagal menggaet pilihan Mbappe dari Paris Saint-Germain. Seperti diberitakan sebelumnya, Real Madrid harus merasakan kekecewaan usai Mbappe yang sudah lama mereka incar justru memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat sebelumnya Mbappe gencar dikabarkan sudah sepakat untuk pindah ke Real Madrid dengan status bebas transfer. Ini nasi sudah menjadi bubur. Real Madrid pun mau tak mau harus mulai memikirkan siapa target pengganti Mbappe. As mengklaim nama tersebut adalah Ronaldo. Selain Ronaldo, Real Madrid juga masih bernafsu memboyong Robert Lewandowski yang sudah menyatakan ingin hengkang dari Bayern Munchen serta Ousmane Dindeli yang kontraknya habis di Barcelona. Kabarnya, strategi transfer Real Madrid podo musim panas ini bakal tergantung pada hasil yang didapat tim asuhan Carlo Ancelotti podo partai final Liga Champions kontra Liverpool akhir pekan mendatang. Keinginan Real Madrid membawa pulang Ronaldo ke Santiago Bernabéu podo musim panas ini sepertinya bakal sulit terrealisasi mengingat Manchester United masih belum berminat melepasnya. Manager Anyar Manchester United, Eric Ten Hagini, sudah memastikan bahwa Ronaldo bakal masuk ke dalam rencananya untuk skuad musim depan. Di awal musim, Ronaldo memutuskan kembali ke Manchester United usai sempat berkelana ke Real Madrid dan Juventus. Certujuh pun tampil impresif dengan mencetak 24 gol di semua kompetisi. Erling Haaland akhirnya tertangkap kamera sudah mengenakan jersey Manchester City di markas latihan juara Premier Liga tersebut jelang kepindahannya ke Etihad Stadium. Dua pekan lalu, Manchester City mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk memboyong Haaland dari klub Bundesliga Borussia Dortmund. City merekrut Haaland dengan biaya transfer kurang lebih 60 juta euro. Di GT, striker asal Norwegia itu mendapat kontrak selama lima tahun dengan besaran gaji ratus ribu pound sterling per pekan. Seperti diberitakan sebelumnya, Haaland mendarat di Bandara Manchester Port Selasa, ke 24 Mei 2022 sore waktu setempat dengan menggunakan jet pribadi. Tak hanya itu, di media sosial Twitter juga beredar video yang memperlihatkan Haalan mengenakan jersey Manchester City, meski hanya tampak dari belakang. Baru-baru ini, Manchester City lewat salah satu petinggi mereka, Ferran Soriano, menegaskan bahwa klubnya telah melakukan bisnis yang bagus dengan merekrut Haalan. Kami berevolusi ke masa di monoporo pemain besar dapat memilih dan Haaland telah memilih kami," ujar Soriano. Anda telah melihat angkot transfer, dan itu sangat masuk akal. Gaji yang kita bayarkan kepadanya adalah opo yang kita mampu dan opo yang menjadi haknya. Dia memiliki semua ketenangan pikiran dan waktu untuk memilih tempat bermain. Kami sudah dekat dengannya. Kami telah menjelaskan proyek kepadanya. Tetapi uang itu bisa saja diberikan kepadanya oleh United Bayern atau Real Madrid. Dia telah memutuskan ke mana dia ingin pergi dan kami bahagia.